Halo Assalamualaikum, saya Ibu Zairi dan ini adalah smartwatch Acid 95. Sebenarnya saya sudah lama memiliki smartwatch ini dan belum pernah saya coba sekalipun. Jadi nggak ada salahnya kalau kita unboxing sekarang. Untuk harganya sendiri smartwatch ini dijual dengan harga 400 ribuan. Dan seperti apakah fitur-fiturnya? Yuk langsung aja kita mulai videonya sekarang dan let's go. Oke, sekarang langsung aja kita buka dulu boxnya, dan kita lihat ada apa aja isi di dalam boxnya ini. Untuk yang pertama, kita mendapatkan bentuk smartwatchnya seperti ini, lalu selanjutnya ada charger magnetik, sepasang rubber strap berwarna hitam, dan buku panduan atau user manual. Untuk aplikasinya sendiri bernama FitCloud Pro, dan nanti kita coba aja koneksikan di bagian akhir video. Untuk display sendiri berukuran 1,3 inci, beresolusi 240x240 IPS color screen. Pada bagian samping terdapat tombol power, dan untuk body case-nya sendiri terbuat dari bahan alloy atau metal. Pada bagian belakang masih terbuat dari bahan plastik, lalu ada sensor heart rate monitor dan dua buah pin charger di bagian bawah. Untuk strap-nya sendiri terbuat dari bahan rubber, yang terasa lentur banget saat saya gerakan. Dan pada bakalnya sendiri terbuat dari bahan alloy atau metal. Untuk ukurannya, SZE 95 ini memiliki lebar 47 mm, panjangnya 54 mm, tebalnya 12 mm, dan strap berukuran 19 mm. Untuk pengisian daya cukup ditempelkan aja seperti ini. Dan untuk baterainya sendiri berkapasitas 240 mAh dan bisa bertahan hingga 7 harian dalam pemakaian normal. Oke, okay, sekarang kita hidupkan dulu smartwatch dan pada tampilan awalnya seperti ini guys. Kita swipe ke bawah, terdapat mode brightness dan bisa kita tingkatkan hingga 4 level kecerahan. Lalu ada stopwatch, fine One, device 6 atau keterangan smartwatch, dan tombol power atau shutdown. Kita swipe ke kanan, terdapat mode sport data, heart rate monitor, spu2, Blut Pressure atau tekanan darah Kotak Pesan slip Monitor untuk kontrol tidur Lalu ada Wither untuk tampilan cuaca Kontrol Musik Sayangnya harus pairing dulu lewat Bluetooth ya Lalu ada Mode Sport Terdapat 5 mode olahraga berbeda di dalam aplikasi ini Ada Barcode untuk pairing ke smartphone Ada Timer brightness dan lain-lain untuk kontrol slide nya sendiri saya rasa cukup smooth banget bila kita geser seperti ini guys Rasanya nyaman banget gitu lalu untuk swipe ke kanan terdapat mode data dan heart rate monitor kita swipe ke atas terdapat menu pesan atau message untuk mengganti watch face kita cukup tekan dan tahan lalu geser ke samping untuk memilih watch face-nya. Terdapat 5 pilihan watch face berbeda di dalam smartwatch ini guys. Untuk aplikasinya kita cari aja FitCloud Pro di playstore, lalu kita buka aplikasinya. Lalu yang pertama kita coba pairingkan dulu smartwatch ini lewat bluetooth guys. Untuk tampilan menunya ada message phone, terdapat banyak aplikasi yang bisa kita sinkronkan di sini, lalu klik on pada tombol sebelah kanan untuk menyalakan. Lalu ada shake the grab untuk remote kamera. caranya tinggal goyang aja smartwatch ini untuk memulai memotret guys. Setelah saya pakai di tangan saya masih terlihat cukup pas juga, dan untuk wake up gesture sendiri terlihat sangat responsif banget menurut saya guys. Ya... bagus sih, tidak kebesaran dan tidak kekecilan juga menurut saya. Oke okay guys, mungkin itu aja video saya mengenai s E95 ini. Mudah-mudahan kalian suka dengan videonya. Jangan lupa kalian subscribe dan support channel ini, supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video konten berikutnya. Dan akhir kata, saya Ibu Zahiri pamit diri. Sampai bertemu di video selanjutnya dan Assalamualaikum guys. Bye-bye.